Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lewat di manapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Bang Tentunya di my YouTube Channel Diva TV. Bang Ind untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, para sahabat. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru. Update dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersama Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita dikasih vitamin kebahagiaan, tentunya dari dedek Lesti. Persahabat yang ketiga di acara konser Lida semalam nih, tentunya kita awali dengan kabar yang pertama: bersama ya semalam, tidak Lesti membawakan lagu kejora. Dengan berkolaborasi tiga peserta persahabat yang membuat kita merinding dan tentunya last nih setiap tampil penuh penghayatan persahabat yang membuat kita semakin bangga bahwa lesi Kejora pantas dijuluki dengan sirat tudang du persahabat yang mudah-mudahan kesuksesan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya, di sini para sahabat, ada momen spesial banget ketika di acara konser semalam. Tentunya, konser Lida di Indosiar, para sahabat ya, yang mana tentunya Dede lesti. Lagi-lagi, tentunya membawa nama calon mertua, para sahabat, ya, yang mengakses, menyampaikan dengan tegas kembali bahwa calon suaminya Dede lesti itu adalah orang Padang, dan Dede lesti menyampaikan bahwa Lesti Kejora sebentar lagi akan menjadi orang Padang. Dede tahu, tentunya lagu kesukaan dari calon mertua. Dikit banget, Pak Sahabat ya, membuat kita semakin yakin dan bangga. aja mendengar ucapan dari Didi Alasi langsung. Pak Sahabat, ya mudah-mudahan lancar tentu sampai hari nanti. Amin ya Robbal Alamin. Dan untuk kabar berikutnya para sahabat, kita lihat di sini ada unggahan spesial juga nih para sahabat, ya yang mana tentunya dengan tegas kembali Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan di Insta yang mana posting sebuah postingan foto keluarga ketika acara pernikahan kakak kandungnya para sahabat ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Abang Rizky Billar Rizky mengatakan saya lahir di Medan, besar di Medan tapi punya orang tua keturunan dan bersuku Minang atau tepatnya Padang Bukit Tinggi, makanya kakak saya nikah di tahun 2011 pakai adat Minang. Begitupun nanti saya jika menikah pasti akan pakai adat Minang. Sampai sini cukup jelas ya. Masa ya suku Minang saya diganti jadi suku Cadang biar dibilang gak belahiat aneh, kata Bang Bilar dengan tegas kembali. Tentunya Rizky Bilar menyampaikan ya bahwa tentunya Abang Bilar adalah punya pada supaya pasapa dengan jelas mudah-mudahan saja kita selalu memberikan dukungan dan support untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar selain Rizky Bilar yang memperjelas pasapak ya keluarga besar juga tentunya turun tangan nih ya, membahas adat ada Bang Yudi Revan pasapak ya kita lihat aja di unggahan Instagramnya Bang Yudi mengunggah sebuah postingan fotonya ketika menikah dengan Istri tercintanya para sahabat ya Kita lihat ajar sebuah kalimat Kersen yang dituliskan Papa Chaniago Ibu Sikumbang Bacaretuh Ed Ben Sikumbang Mungkin lantarkan dujika nah, Wow para sahabat, ya Tentunya cute banget Sampai keluarga besar pun ikut turun tangan Mengenai Adat para sahabat, ya Yang tentunya lagi rame dibahas Tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran terus Buat Acara pernikahan Lesti dan Rizky jelek, dan selanjutnya, para sahabat kita lihat di sini tentunya ada kabar bahagia buat kita semua, para fans. Alhamdulillah, untuk lagu dan tentunya musik single terbaru dari Oasis Kejora ini sudah masuk di deretan trending. Para sahabatnya semakin bangga, semakin tentunya kita. Bahagia mengidolakan Lesti Kejora, Pak Sahabat. Ya, tentunya video single terbaru Lesti Kejora sudah masuk di trending, alhamdulillah, para Sahabat. Ini berkat doa, dukungan, serta support kita para fans untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan untuk musiknya, para Sahabat, ya sudah mencapai 1 juta viewers masuk di 7 trending, ini keren luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid untuk mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Kita bisa untuk ucuki, persahabat, yang mudah-mudahan bisa di nomor satu trending, amin, ya robbal alamin Dan untuk berikutnya, persahabat, kita lihat ada ungan spesial banget nih, ya bang Bilar Tentunya kecapean syuting, persahabat, ya Mudah-mudahan Abang Bilar selalu berikan kesehatan terus, kelancaran Dan tentunya selalu memberikan inspirasi buat kita semua para fans, ya Didoakan doakan dan dukung terus buat idola kesayangan kita Selanjutnya sahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial banget nih Ketika di Raja TV eksklusif tentunya Wawancara bersama kedua orang tua Rizky Bila sahabat ya Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan juga bahwa Rizky Jura adalah sosok mantu idaman dari orang tua Abang Bilar Sopan, santun dan perhatian sama keluarga kata Ibu Indah Abang Bilar, pasabat ya, aduh, tentunya mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarganya. Selar, tentunya kita makin gak sabar, tentunya menantikan Lesti dan Rizky Bilar bersanding di atas pelaminan. Pasabat ya, mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran kebahagiaan untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dan mudah juga bersahabat ya, hari ini kita mendapatkan kejutan baru, kejutan bahagia tentunya dari dolar kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.